Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini, saya akan e, memberikan teman-teman sebuah tips, sebuah cara, bagaimana cara membuat seseorang rindu sama teman-teman. Tapi sebelum saya bahas tentang caranya, tipsnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya sebelumnya, terima kasih banyak. Jangan lupa kasih saya masukan di kolom komentar agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tips, yaitu bagaimana cara membuat seseorang rindu sama kita. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang bagaimana cara membuat seseorang rindu sama kita, sama halnya kita berbicara tentang Kenangan indah atau kenangan pahit Yang masih melekat di pikiran kita Jadi ketika kita berbicara tentang rindu Berarti kita bicara tentang kenangan indah atau kenangan pahit Ketika teman-teman ingin membuat seseorang rindu sama teman-teman Minimal ada kenangan indah atau kenangan pahit Antara teman-teman dengan orang tersebut Kenapa harus ada kenangan indah dan kenangan pahit sehingga seseorang bisa merindukan kita di dalam hidup seseorang seseorang itu lebih cenderung mengingat hal-hal yang indah dan hal-hal yang sangat menyedihkan mungkin teman-teman bersama orang tersebut pernah berada di satu momen yang sangat indah mungkin pernah bercanda bercerita tentang hal-hal yang menarik atau teman-teman pernah bersama orang tersebut berada di situasi yang sangat menyedihkan. Mungkin teman-teman pernah susah bersama dengan orang itu atau menderita tentang sesuatu hal. Jadi, dua hal itu yang sangat mempengaruhi emosi dan sangat mempengaruhi perasaan. Sehingga seseorang cenderung mengingat hal-hal yang indah ataupun hal-hal yang sangat menyedihkan atau hal-hal yang sangat pahit. Intinya ketika teman-teman ingin membuat seseorang rindu sama teman-teman Siapapun dia Ketika teman-teman bertemu dengan orang tersebut Usahakan teman-teman membuat sesuatu hal yang indah Menciptakan satu momen yang indah Entah teman-teman bercanda dengan orang tersebut Buat dia nyaman, buat dia tertawa Atau cerita hal-hal yang menarik dengan orang itu Ketika teman-teman ingin membuatnya rindu Karena kenapa dia akan mengingat hal itu? Apa yang terjadi ketika dia mengingat teman-teman? Apakah dia hanya sekedar mengingat? Teman-teman ketika kenangan itu indah, dia akan merindukan teman-teman. Dia akan kembali untuk uh, bersama teman-teman untuk mengulangi hal yang dia rasa sangat indah. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan buat momen yang indah ketika teman-teman bertemu dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun selain uh, kenangan indah selain momen yang sangat indah ada satu cara lain ketika teman-teman ingin membuat seseorang rindu yaitu ketika teman-teman ingin membuat seseorang rindu siapapun dia uh, ketika teman-teman bertemu dia dimanapun usahakan teman-teman tunjukkan bahwa dia sangat berarti bagi teman-teman tunjukkan bahwa dia sangat spesial bagi teman-teman Tunjukkan bahwa teman-teman sangat menghargai dia. Siapapun dia, teman-teman harus tunjukkan hal tersebut. Dia sangat spesial bagi teman-teman. Kenapa teman-teman harus lakukan itu? Pertanyaannya, kenapa teman-teman harus lakukan itu? Karena ketika dia bersama orang lain di tempat yang berbeda dan diperlakukan berbeda tidak seperti teman-teman, di situ dia akan mulai berpikir dan mencoba untuk membandingkan apa yang dia bandingkan, yaitu apa yang dia dapat dari orang tersebut dengan apa yang dia dapat dari teman-teman. Ketika dia selalu membandingkan di pikiran dia selalu ada teman-teman. Seperti itu. Disitulah timbul eh, rasa rindu, rasa di mana teman-teman selalu menganggap dia sangat spesial. Selalu menghargai dia seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman ketika bertemu dengan siapa saja, usahakan tunjukkan bahwa orang itu sangat spesial bagi teman-teman. Tunjukkan bahwa teman-teman sangat menghargai orang tersebut. Setiap kali bertemu dengan orang itu selalu tunjukkan hal itu. Percaya nggak percaya, dia pasti akan selalu mengingat teman-teman. Dia selalu merindukan teman-teman dan selalu merindukan apa yang teman-teman tunjukkan sama dia seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al masih.